Baiklah para sahabat, Les Leslor manapun kalian berada untuk menemani santai Sore kalian saat ini Bagi akan memberikan informasi menarik dan terbaru Seputar idola kita Lesley dan Rizky Bilar Kita awali ke gambar pertama Ada sebuah potret persahabat ya Ini BBL saat digendong oleh Omarus Maladewi Wow ini lihat pos persahabat ya Momen ketika BBL sebelum dibotakin ya Masya Allah kita bahagia banget Alhamdulillah mudah-mudahan keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Untuk berikutnya kita lihat juga bersahabat Ini ada sebuah potret ya Potret momen ketika Rizky Bilar main sepak bola semalam Wow, Masya Allah banget ya di postingan ini Kita memang tentunya salvok banget dengan penampilan Papa Bilar yang berbeda banget dengan penampilan dari kawan-kawannya Di lapangan hijau, memang ganteng banget Wow, luar biasa bersahabat ya Apalagi memakai sepatu pink, nambah karismanya luar biasa Wow. <ganku> Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dimudahkan segala urusannya Amin, ya robbal alamin Potret ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Tim Banyak sekali tanggapan Banyak respon juga yang diberikan oleh Para sahabat Leslar Ya dari akun Mufidah Ansgar Indar mengatakan Dari seluruh pemain bola teman Bilar yang selalu Aku lihat di Instagram teman mainnya Atau di Bilar sendiri Memang gak ada tanding sih Penampilan Papa Bilar Emang keren abis Kalau memakai sesuatu selalu gokil Dan keren Wow, Masya Allah banget ya Ini tanggapan dari salah satu fans yang selalu mensupport dengan tulus nih buat Leslar Apalagi Rizky bilang memang luar biasa banget ya penampilan semalam Membuat salvo kita semua dengan penampilan keren dan macoknya Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun keluarga Leslar Underscore Mengatakan di kolom komentar Aduh, Masya Allah, saya sedang muji salah satu makhluk ciptaan Allah yang indah, hehehe Kalau gini aman kan, gak bakal dibilang nenek-nenek kan Katanya tuh aduh giat banget ya komentarnya Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak doa, support dan dukungan dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Lesti dan Rizky pilar Kita ke kabar berikutnya persahabat ya Tentu masih mengabarkan soal potret semalam Kita lihat di Kapan Lagi Dangdut Ini mengabarkan soal Rizky Ridho yang berfoto bersama Rizky Billar semalam. Rizky Billar foto bareng Rizky DA netizen, adem banget lihatnya. tuh itu komentar dari netizen ya. ini heboh banget nih netizen, masya Allah. baru pertama kali lihat kebersamaan Rizky Billar dan Rizky Ridho di tentunya lapangan sepak bola. dan disimak juga ada kalimat caption panjang yang dituliskan di postingan ini. Netizen dibuat heboh dengan potret Rizky Bilar yang berada satu frame dengan pedangdut Rizky DA. Potret yang disebut netizen bikin adem ini diunggah Rido DA melalui akun Instagramnya pada Senin tanggal 7 bulan 2, 2022. Rizky DA adalah mantan kekasih lasti yang kini jadi istri Rizky Bilar. Foto yang diunggah ini seolah menegaskan bahwa Rizky Bilar dan Rizky DA tetap berteman baik. Foto ini diambil pada momen Rizky Billar dan Rizky D.A bersama Ridho D.A juga usai bermain sepak bola. Meski begitu, ada beberapa netizen yang heboh dan sempat kaget dengan potret ini. Bangun tidur lihat ginian, ya Allah, kaget dong, tulis seseorang netizen intip fotonya di Instagram Stories .com, tuh, persahabat ya. Tentunya ada beberapa netizen yang heboh persahabatnya saat melihat. Postingan foto Rizky Bilar bareng dengan Rizky Rido Tentu, ini membuktikan juga bahwa pertemanan baik dari Rizky Bilar dan R2 Atau Rizky Rido, para sahabat, ya Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Kita lihat juga, banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan juga, para sahabat ya Ya, ini dari akun instagram rl-wr-lstt mengatakan Kok adem, selama ini juga nggak panas juga kan Min suka melebih-lebihkan deh ah katanya tuh ya. <laughs> kita doakan saja mudah-mudahan pertemanan mereka memang terjaga dan terjalin dengan baik. Kita selalu support yang terbaik juga nih untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat ya masih dibuat heboh dengan tentunya masalah potret semalam kita lihat di akun Rumpi TransTV persahabat ya ini menginfokan bahwa hari ini setelah 8 februari 2022 ribu dua ini mengundang Rizky Rido dalam acara Rumpi No Secret dan ada sebuah kalimat juga dalam caption yang dituliskan. Wah siang ini kita bakal kedatangan bintang tamu ganteng, Da Rizky dan Da Dwarido. Nih guys, seperti apa cerita baru rumah tangga Da Dwarido dan sang istri? Saksikan cerita selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Itulah info yang tentu dikabarkan oleh Rumpi persahabat ya, yang acaranya tayang di Trans TV. Tentu di sini banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan juga dari para sahabat leslar. Salah satunya dari akun Aionia Indah Permata mengatakan, ingat ya, bilar janji yang sama tengku Wisnu, dan diajak juga sama tengku Wisnu, jadi jangan dipelintir ya dengan pertanyaan gading ngadi, -ngadi. Hostnya juga jangan korek-korek terlalu dalam, hargai mereka, udah nikah, dan 2R juga udah jalani hidupnya. Jadi sesuai fakta aja ya, tanyanya jangan mancing mania buat orang dibully itu. Itulah tanggapan dari salah satu fans Lestler ya. Mudah-mudahan tentunya hubungan mereka memang baik-baik saja, dan jangan sampai head comment, kita support yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilat.